taruh telur di sini, cukuplah. Kalau empat telur, lima telur cukuplah di sini. Tempat mengeramannya. Ini, ini pros penjodohan. Ini murai indukannya yang jantan saya beli terotoranya ini 5 juta dari Wonosobo dari peternak namanya Tosan Speed ini bukanya jalannya itu sekitar 27, pertidinya ekor 16. Dan alhamdulillah saya beri trotoarnya kuning. Sudah keluar ekor sekitar 21. Bisa tinggal sendiri, cepat maju. Sendiri ini ekornya segini. Ini baru usia lepas trotol. Ini saya coba gabungin sama betina betina ekor tiga belasan itu itu dari terorang saya sendiri itu silangan dari murai sumatera sama murai seri F F4 keluarnya putih keluarnya putih itu saya coba gabungin dari ini anakan silangan dari singapura sama sumatera biar saya coba ntar nyetap seri F tapi bisa main ekor panjang di gantangan biar mewah kelihatannya biasanya kan kalau seri f kan ekornya pendek-pendek ini biar bisa panjang ini kalau pas kayak gini doang biasanya ini saya jantan ini di sini saya kurung kurungannya kayak gini sekitar satu minggu lah lihat aja perkembangannya kalau jantannya rayu-rayu -rayu terus sama betinanya udah mulai ngelaper-ngelaper bisa coba dilepasin tapi kalau jandanya belum mau ngerayu ngerayu kayak gini ini kan saya baru gabungin cuma dua hari jadi masih kayak gini juga usianya masih muda nih sekitar 8 bulan coba saya mau gabungin lepas terutama semuanya ini kalau jadi ya Alhamdulillah saya coba aja ini kelihatannya sih kebetuliannya udah mulai birahi, udah leper kemarin saya pantau satu hari pas pertama saya gabungin ini jandanya juga Udah mulai ngerayu-ngrayu, mungkin sekitar lima hari lagi lah coba perkembangannya ke depan. Kayak apa? Kalau udah bisa tidak ya harus diawasin dulu kalau udah mau lepasin ini jantan, sekitar satu minggu lepasin, tapi harus dipantau satu hari full. Kalau udah nggak ngarung atau nggak bertengkar, satu sama lain bisa kita lepas dari pantauannya. Kalau masih bertengkar harus segera dicabut karena bisa berisiko tinggi. Bisa jantannya yang kalah, bisa betinanya yang kalah. Harus hati-hati kalau mau ada penjodohan kayak gini. Itu saya kasih kendi. Saya biasanya kalau Pak di sini semuanya saya ada sembang kandang pakai kendi semuanya tempat bertelurnya. Itu lihat sendiri pakai kendi karena kalau pakai kendi bisa apa ya mengatur suhu lah. Kalau di sini kan hawanya kadang panas, kadang dingin. Kalau pakai kendi kan jadi apa ya, lateral kayak gitu suhunya. Enggak terlalu panas, enggak terlalu dingin, cocoklah kalau pakai kendi saya kayak gitu. Dan ini kalau udah mulai nanti kalau udah mulai betinanya angkat sarang kayak gini ini saya akan kasih kasih daun jembara kayak gini. Kalau betinya udah mulai angkat sarang kayak gini, udah mulai ada di dalam kendi, bisa kita lepasin. Itu udah menandakan kalau betinya itu udah mulai kirahi semuanya. Dan lagi gitulah proses penjodohan kalau dari saya, cara saya kayak gitu. Kalau mau lihat ukuran kendinya saya bisa contohin. Ini. ini, ini bendanya. buat. taruh telur di sini, cukuplah. Kalau 4 telur, 5 telur cukuplah di sini. Tempat mengeramannya ini kayak gini. Ini terbuat dari tanah liat. Biasanya kan kalau orang-orang kan biasanya kan pakai kayu terus tengahnya dilubangi, kalau enggak pakai tong lah kayak gitu. Tapi saya lebih suka pakai ini karena ini sebetulnya itu netral, sebetulnya itu optimal lah ya sekian dari saya berbagi ilmunya terima kasih